Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan bahas kunci jawaban di halaman 60 Matematika volume 2 kelas 4 Baik, untuk halaman 60 kita akan kerjakan Berapa luas dalam meter persegi Kebun bunga yang lebarnya 2,6 meter dan panjangnya 3 meter. Tuliskan kalimat matematikanya. Nah, kita tulis saja kalimat matematikanya 2,6 dikali kali 3. Itu kalimat matematikanya. Berikutnya, kalau kita kalikan susun, caranya adalah 2,6 Dikali dengan tiga tiga kali enam berapa tiga kali enam 18 kita simpan satu tiga kali dua enam tambah satu tujuh jadinya adalah 7,8. nah yang ini enam dari 1 meter persegi adalah Enam meter persegi, kemudian 18 dari 0,1 satu meter persegi adalah 1,8 delapan meter persegi. Jadi jumlahnya adalah 7,8 delapan meter persegi. Ternyata sama ya? Oke, kalau sama baguslah. Kalau sama oke, oke, hai. Sekarang kita lanjutkan ke kotak nomor 3 ya. Oke, kita lanjutkan ke kotak nomor 3. 6 dikali 2 adalah 12, simpan 1. 6 kali 3 adalah 18, tambah 1 menjadi berapa? Menjadi 17, oke. 17,2. Seharusnya ini ditambahkan kotakannya biar kita ada tempat menulisnya. Kemudian 0,8 dikali 7. 7 kali 8 berapa? 56. Kita simpan 5 di sini. 7 kali 0 adalah 0 tambah 5. 0 tambah 5, 5. Jadinya 5,6. Oke, pinter. Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Kita lewatkan saja tuh. Baik, sekarang kita akan jawab dari soal nomor 1 sampai nomor 4 dulu. Berarti nanti kita lanjutkan dari soal nomor 5 sampai nomor 8. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ayo kalikan dengan cara bersusun. 3,2 dikali 3. Kita tulis 3,2 dikali 3. Oke, ini tanda kali. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 3, 9. Kita taruh komanya di sini, menjadi 9,6. Berikutnya, 3,3 x 3. 3,3 x 3. Oke. Okay. 3 x 3, 9. 3 3, 9 lagi. Jadinya 9,9. Okay. Soal nomor 3, 1,8 x 2. 1,8 dikali 2. Oke, okay, kita Tulis kali. 2 x kali 8, 16. Simpan 1. 2 12 1, 2. 1 menjadi 3. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, maka kita tulis komanya di depan satu angka. Oke, seperti ini. Jadinya 3,6 Berikutnya 1,4 Dikali 3. 3 x 4, 12. Simpan 1. 3 x 1, 3. Tambah 1, menjadinya 4. Karena ada satu angka di belakang koma, maka kita tulis tarik koma di sini. Nah, di sini juga satu angka di belakang koma, menjadi 4,2. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2,4 dikali 4. 2,4 dikali 4. 4 kali 4, 16. Kita simpan 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1 menjadi 9. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya harus ada satu angka di belakang koma menjadi 9,6. Oke, soal berikutnya, 4,3 dikali 6. Tanda kali. 6 kali 3, 18. Simpan 1. 6 kali 4, 24. Tambah 1 menjadi 25. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma. Maka di sini komanya menjadi 25,8. Oke, soal nomor 7 sekarang. 0,7 dikali 6. Kita kalikan ya. 6 x 7 berapa? 42. Kita tulis 2-nya. Kita simpan 4. 6 kali 0, 0, 0. Tambah 4 menjadi 4. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita hasilnya harus ada satu angka di belakang koma, menjadi 4,2. Berikutnya nomor 8. 0,8 dikali 4. 4 kali 8, 32. Kita tulis 2, kita simpan 3. 4 kali 0, 0. 0 3, 3. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita harus di hasilnya harus ada satu angka di belakang koma menjadi tiga koma dua. Nice. Nanti kita lanjutkan ke halaman 61. puluh satu.